Assalamualaikum warahmatullahi Selamat pagi Ibu, Bapak, Guru semua Serta anak-anakku Yang Ibu cintai Dan semua orang tua yang kami muliakan Semoga Pagi ini semua Dalam keadaan sehat walafiat Anak-anakku sekalian Pada kesempatan ini Ibu memohon doanya Kepada semua mudah-mudahan Kita semua dalam keadaan Sehat walafiat dan anak-anakku semua harus selalu melaksanakan tugas-tugas ya yang diberikan oleh ibu bapak guru semua. Dan juga ibu ingatkan kita harus selalu menjaga protokol kesehatan baik di rumah maupun di luar rumah. Yaitu diantaranya satu mencuci tangan memakai sabun, dua memakai masker, Kemanapun kalian pergi baik Di rumah juga lebih baik memakai masker Yang ketiga Menjaga jarak ya Menjaga jarak Kemudian yang keempat Menghindari kerumunan Dan yang kelima Mengurangi mobilitas Serta kita harus selalu berdoa kepada Allah Semoga kita semuanya selalu diberikan Sehat walafiat, dan juga kita mohon kepada Allah semudah-mudahan virus corona ini segera dimusnahkan di bumi Indonesia tercinta ini, supaya kita semua dapat segera kembali ke sekolah. Tentu, kalian sudah kangen, ya? Sudah rindu ingin ke sekolah. Ingin ketemu dengan Ibu Bapak Guru, dengan ke, ingin ketemu dengan teman-teman semua. Untuk itu, kita harus selalu berdoa. Yang jangan lupa kita harus melaksanakan sholat yang lima waktu dan diakhiri dengan berdoa kepada Allah, supaya kita semua selalu diberikan kesehatan. Anak-anakku sekalian dan Ibu Bapak Guru semua. Semoga ibu, bapak, guru semua tidak bosan-bosannya untuk mengingatkan siswa-siswinya, untuk selalu menjaga protokol kesehatan. Dan ibu, bapak semua selalu memberikan pelajaran-pelajaran dengan happy kepada anak-anak di rumah, supaya anak-anak semua di rumah merasa bahagia, melaksanakan tugas-tugas yang diberikan. ...oleh Bapak, Ibu, Guru semua. Sekali lagi, saya mengucapkan terima kasih... ...kepada Ibu, Bapak, Guru yang selalu membimbing... ...siswa-siswinya. Juga terima kasih kepada orang tua semuanya... ...yang selalu menjaga putra-putrinya... ...untuk selalu menjaga protokol kesehatan. Anak-anakku sekalian, Ibu, Bapak, Guru semua... ...serta orang tua, siswa semua... Itu saja yang ingin saya sampaikan pada pagi hari ini. Sekali lagi, terima kasih atas doanya, atas dukungannya, dan partisipasinya. Semoga sekali lagi kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat melaksanakan tugas, selamat melaksanakan kegiatan-kegiatan -kegiatan pada hari ini. Semoga semuanya lancar dan sukses. Terima kasih, Ibu Bapak semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ikut cerahku matahari bersinar ku gendong tas merahku di pundak selamat pagi semua ku nantikan dirimu di depan kelasmu menantikan kami guruku tersayang guru tercinta tanpamu apa jadinya aku tak bisa baca tulis